Hera Palace masih utuh dan tidak hancur sama sekali, inilah buktinya. Di video kali ini drama update mencoba untuk berpendapat terkait beberapa kemungkinan yang terjadi sebenarnya di Hera Palace. Sebelumnya pada episode 12 drama Penthouse, semua penonton terkejut melihat Hera Palace hancur karena dibom oleh Jo Dante. Bahkan ada sebuah scene yang menunjukkan jika Hera Palace terlihat hancur berkeping-keping. Namun bagaimana jika semua itu tidak benar dan hanya sebuah hayalan saja? Kehancuran Hera Palace sebenarnya tidak masuk akal dan akan sangat merugikan buat Sim Suryon dan Logan Lee. Hal ini karena 90% unit di Hera Palace telah dibeli oleh Sim Suryon. Logikanya, Sim Suryon dan Logan Lee tidak mungkin akan membuang uang sebanyak itu untuk mengalahkan Joe dan T saja. Bayangkan saja berapa juta dolar harga satu unit di Hera Palace. Dan dengan bangunan 100 lantai seperti itu akan banyak unit yang harus mereka beli. Bahkan Sim Suryon telah mengatakan jika dia membeli 90% unit di Hera Palace. Hal ini berarti Sim Suryon dan Logan Lee harus mengeluarkan uang yang sangat banyak hanya untuk membunuh Joe dan Tae saja. Hal ini sangat tidak masuk akal. Menurut drama update, Tujuan sebenarnya Sim Suryon membeli 90% unit di Hera Palace adalah untuk mencegah Jo dan menguasai kembali Hera Palace jika Sim Suryon meninggal di tangan Jo dan 90% unit itu akan menjadi milik seok Kyung, Logan Lee atau seok -hun. Dan kita semua tahu jika mereka bertiga sangat membenci Jo dan Jadi dengan membeli 90% unit di Hera Palace akan mencegah Jo dan berkuasa kembali. Selain hal ini, ada beberapa hal yang mendukung pernyataan jika Hera Palace tidak hancur. Meskipun bom itu meledak, namun sebenarnya Joe dan T tidak mungkin memasang bom di seluruh bangunan Hera Palace. Ditambah lagi, scene peledakan di penthouse tidak diperlihatkan sama sekali. Selain itu, bagian yang meledak hanya pada lantai dasar saja yang merupakan lobi Hera Palace tempat pertunangan Logan Lee dan Sim Suryon. Selain di lobi yang terdapat air mancur Hera Palace, sama sekali tidak ada simbom yang meledak, bahkan di penthouse sekalipun. Jika kalian sadari, sebenarnya Logan Lee telah mengetahui kehadiran Joe dan Teddy di Hera Palace saat acara pertunangannya. Namun kenapa Logan Lee tidak menangkap Joe dan T saat itu? Bahkan Logan Lee sempat berbalik dan menatap petugas kebersihan tersebut. Hal ini menunjukkan jika Logan Lee sebenarnya mencurigai orang itu. Selain itu sebenarnya sangat tidak masuk akal jika ada petugas kebersihan yang tiba-tiba datang membawa sapu dan alat pel ke sebuah acara pertunangan yang sangat megah. Dan seharusnya Logan Lee mengecek hal itu, kecuali memang Logan Lee membiarkan Joe dan T masuk ke perangkapnya. Di samping itu Joe dan T juga terlihat hanya menaruh bom di beberapa titik saja di lobi Hera Palace itu. Bahkan kita tidak melihat jika Joe dan T memasang bom di patung Hera. Karena setelah selesai menaruh bom, Joe dan langsung mengambil HP dan pergi ke penthouse. Dan sama sekali tidak ada sin. Joe dan T. menaruh bom di lantai lainnya di Hera Palace. Bahkan saat sampai di ruangan rahasia milik Joe dan di penthouse, Joe dan sama sekali tidak memegang bom untuk dipasang di penthouse. Di tangan Joe dan hanya terlihat sebuah HP saja dan tidak ada hal yang lainnya. Jadi sangat tidak mungkin Joe dan memasang bom di penthouse. Selanjutnya saat acara pertunangannya, Sim Suryon memegang HP dan bersikap sangat santai. Hal ini sangat janggal karena semestinya Sim Suryon menikmati acara dan tidak memegang HP. Hal ini semakin menunjukkan jika acara pertunangan ini adalah benar-benar acara yang digunakan untuk menjebak Joe Dante. Menurut drama update semua hal sudah direncanakan dengan sedemikian rupa oleh Sim Suryon dan Logan Lee. Bahkan Sim Suryon dan Logan Lee mungkin telah memprediksi jika Joe dan akan membawa bom untuk meledakkan Hera Palace. Pada salah satu scene, Sim Suryon mengatakan jika akan membuat Joe dan berjalan ke kuburannya sendiri. Hal ini berarti, Sim Suryon memang berencana untuk membunuh Joe dan di Hera Palace. Hal ini, Sim Suryon lakukan untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan, karena Joe dan sama sekali tidak takut dan berubah. Jadi membunuh Joe dan T mungkin adalah cara terbaik menurut Sim Suryon. Rencana Sim Suryon untuk membunuh Joe dan T juga terlihat dari pistol yang telah dia siapkan di balik gaunnya. Selain itu ada kemungkinan bom yang diberikan oleh Sekretaris Joe kepada Joe dan T adalah bom tidak aktif. Hal ini sangat mungkin karena Sekretaris Joe sendiri sempat mengatakan kepada Joe dan T untuk menghentikan tindakannya itu karena akan banyak korban yang berjatuhan. Jadi Sekretaris Joe mungkin saja menipu Joe Dante atau bahkan menghubungi Sim Suryon dan Logan Lee terlebih dahulu. Sekretaris Joe sudah jelas-jelas berkhianat pada Joe Dante dan bukan berarti tidak mungkin Sekretaris Joe menghubungi Sim Suryon dan mengatakan rencana Joe Dante. Sebenarnya sedikit aneh Sekretaris Joe mengetahui kabar pertunangan Sim Suryon dan Logan Lee. Hal ini karena Sekretaris Joe masih merupakan tahanan polisi dan masih dalam masa pengawasan kepolisian. Bahkan Joe Dante pun sempat bertanya kepada Sekretaris Joe apakah dia masih setia pada Joe Dante. Kita semua tahu jika Sekretaris Joe selama ini membantu Joe Dante karena diancam dengan ibunya. Dan selama ini Sekretaris Joe hanya loyal kepada Yodong Pil. Selanjutnya alasan kenapa Hera Palace tidak hancur karena salah satu foto milik Logan Lee dan Sim Suryon untuk syuting episode 13 drama Penthouse Season 3. Dalam foto itu, terlihat Sim Suryon dan Logan Lee sedang berfoto dengan latar tangga di Penthouse. Dan sejauh ini tidak ada scene yang menampilkan Logan Lee dan Sim Suryon memakai baju yang sama dengan di foto. Jadi bisa dipastikan jika Hera Palace tidak hancur sama sekali. Kemudian pada preview episode 13 saat Sim Suryon memegang foto Sok dan Sok Yung, Sim Suryon mengatakan jika dia sangat mencintai mereka. Hal ini sepertinya bukan ucapan selamat tinggal, namun hanya sebuah penyesalan dan rasa bersalah Sim Suryon kepada Sok dan Sok Yung karena telah membunuh Jo Dante. Meskipun Jo Dante telah berbuat jahat, Jo Dante tetaplah ayah kandung dari Sok dan merupakan ayah untuk Sok Yung selama ini. Jadi Sim Suryon pasti tetap merasa bersalah kepada mereka berdua karena telah membunuh Joe Dante. Meskipun kita melihat penthouse meledak saat Joe Dante tersenyum setelah terjatuh di air mancur Hera Palace. Hal itu hanyalah sebuah bayangan dan keinginan dari Joe Dante untuk membalas Sim Suryon. Meskipun ledakan itu sebenarnya benar-benar terjadi, namun kerusakan hanya akan sebatas di lobi Hera Palace dan air mancur Hera Palace saja dan tidak akan sampai menghancurkan seluruh bangunan Hera Palace. Selain itu, Joe Dante tidak akan mungkin menghancurkan bangunan yang telah dia bangun dengan bersusah payah. Joe Dante pasti akan mencari cara agar Hera Palace kembali menjadi miliknya. Joe Dante bahkan pernah menusuk dirinya sendiri agar terbebas dari penjara dan akhirnya mengebom Logan Lee. Hal ini menunjukkan jika Joe Dante benar-benar ingin mewujudkan mimpinya membangun Joe Dante Village di distrik Chonso. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya jika Hera Palace hancur?